terbaru terupdate dan terhangat seputar Leslar tentunya baiklah persahabat Leslar dimanapun kalian berada untuk kemana-mana santai sore kalian saat ini Pak Mimin akan memberikan informasi menarik dan terbaru seputar idola kesayangan kita ke kabar pertama persahabat kita lihat aja persahabat ya diunggah pertama ini luar biasa banget ya bagaimana nih yang tentu kita disuguhkan vitamin bahagia lewat Acara cinta Abadi Lesler tayang di Antv saat ini persahabat ya, Aduh, luar biasa ya di awal acara aja. Tentunya kakak Bilar dan Dedek Lasy kejora ini menyuguhkan keromantisan dan keharmonisan ya persahabat ya masya Allah. Perhatikan kakak Bilar lagi lendotan banget ya <gih> di bahunya Dedek Lasy Dan kita lihat juga persahabat ya di momen tersebut kakak bilang lagi mantau nih ya persahabat ya mantau seseorang yang selalu ingin ikut kalau leslar lagi ada rencana staycation ternyata persahabat ya tanpa diduga pub dance itu muncul di hadapan mereka persahabat ya tuh, <tuh> ini cute banget ya Luar biasa ini adalah kita, keluarga besar selalu saja membuat kita ketawa bahagia Masya Allah, mudah-mudahan selalu sehat, selalu bahagia dan selalu memberikan kejutan kebahagiaan untuk kita semua Amin Ya Rabbal Alamin Momen ini diunggah kembali juga bersatu oleh sahabat Leslar Taiwan Ada kalimat caption yang dituliskan Gimana kesannya episode CIL kali ini guys Tuh seru katanya persahabat ya Banyak komentar yang sangat positif Seru banget nih melihat cinta abadi Leslar episode kali ini persahabat ya Mudah-mudahan saja mereka diberikan kebahagiaan dan persalinan Lesti Kejora ini dimudahkan dan diperlancar Amin Ya Rabbal Alamin Dan tak kalah menariknya persahabat ya Ada momen spesial juga yang kita dapatkan Perhatikan di ini Ketika Dance bertanya kepada Mas Gilang Soal pembangunan villa Persahabat ya Itu memakan biaya berapa Langsung saja terkejut kaget ya Dance ketika dibisikin oleh Mas Gilang Tentunya pembangunan villa seharga miliaran Wow, langsung kaget ya Pak Selalu saja ada tingkah laku yang selalu membuat kita bahagia Mudah-mudahan selalu seperti ini Selalu tampil harmonis Dan selalu memberikan kebahagiaan, kejutan, vitamin bahagia untuk kita semua Dan selanjutnya juga ada kabar terbaru dari bang Dery diunggah Unggahan terbarunya Bersahabat yang memposting foto kebersamaan dengan Letty Bilar Di momen... Ketika di negara Turki bersahabat Ya Masya Allah bahagia banget nih mereka Dan ada pesan Serta kalimat yang sangat luar biasa Dituliskan oleh Bang Sehat-sehat adik-adikku Makasih adik-adikku Rizky Bilar Lesti Kejora Udah bawa jalan-jalan aku Bareng Raja Travel Basuki Serojo mantap dan di sini terlihat cinta segitiga brastrosin. <gak> Intinya kita emang jarang foto bertiga atau berdua karena perjalanan kita dimanapun dan kapanpun selalu kita bawa senang sampai lupa makan, lupa pulang, lupa apapun sampai lupa punya utang juga ya <gak> Sebelah waka-waka kita emang kalau disatuin bertiga nggak bisa serius. Haluf <tuh -tuh. saas> guys, Rizky bilang lesti kejuara, masya banget ya. <tuh>. Tentunya pesan dan kalimat yang sangat luar biasa dituliskan oleh Bang Derry untuk Leslie dan Bilar Ucapan terima kasih, mudah-mudahan saja mereka selalu bahagia dan selalu tentunya tampil harmonis Amin, Ya robbal Alamin Dan kita juga salafok sama kakak Bilar, pasal abad ya kemanapun pergi Tentu kakak Bilar tak luput selalu membawa pop mi ya Has <laughs> Indonesia, Masya Allah, luar biasa Mudah-mudahan kita semua sebagai fans sejati harus tetap kompak selalu mensupport, mendukung, mendoakan yang terbaik untuk Lesti dan Rizky Bilar Berikutnya juga persahabat ada unggahan serta info terbaru untuk kita semua Ada unggah oleh akun family underscore leslar23 Yang meripas kembali unggahan Pak Ferry Fernandes Pak Ferry Fernandez juga mengunggah sebuah ucapan selamat ulang tahun dari Kartini Persahabat ya salah satu bagian dari Leslat Entertainment. Happy birthday Pak Ferry Fernandez dan kita lihat ada kabar dan info dari Vavi Hari Persahabat ya dalam sebuah jawaban Thanks adminnya Leslat Entertainment terbaik Wow, luar biasa persahabat ya kita mendapatkan info Ternyata di balik Leslar Entertainment tersimpan admin persahabat ya Tentu admin itu adalah KRT ini sedang dijawab nih persahabat ya Ternyata Kartini ini adalah admin dari Leslar Entertainment ya Duh, Akhirnya kita tahu juga ternyata admin dari Leslar Entertainment itu adalah KRT ini dan kita lihat juga persahabat ada sebuah jawaban komentar juga nih yang diberikan salah satunya dari akun DD.DT.5496 mengatakan Iya kan admin Leslar Entertainment Bang Benny sama Mbak Arti katanya tuh wah udah tahu dulu kan ya <laughs> Cute banget ya tentunya mudah-mudahan saja mereka selalu memberikan karya-karya terbaik untuk kita semua dan mudah-mudahan sahabat kita juga mendapatkan informasi dan jadikan vitamin bahagia selanjutnya. Tetap stay tune dan pantengin channel ini, biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru terupdate selanjutnya. Bagaimana tanggapan kalian setelah keberkomentar, bagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.